Nah, uh, Wingrek Wee reg mere challenge nya marane, anu bisa ngajawab Anu bisa ngajawab Ah, wuhh hadiah kan Nya etama, hadiahnya menang pahala weh Jadi, anu bisa ngajawab kee Wee boga kata-kata ya bahasa Sunda Tapi, kumaneh Sok di bahasa Indonesia kan Tulis di kolom komentar Halo, tepang Dewi, Anang sim kuring Dina obrolan Sunda Logat mana etak? Jadi, dina obrolan Sunda ye ya, uh, Gorengan rek bahas tentang gak e, bahasa-bahasa atau daanan kebiasaan-kebiasaan dina bahasa-bahasa nuaya di tatanan Jawa Barat, khususnya di daerah Sundanya. Banten termasuk <tuh> uh, kusabab Banten, Bahulana urut di Jawa Barat-nya. Bisa lah Banten asup. <tuh> uh, obrolan iya, lomba logat logatnya nya mulai tungtung -tung Kulon sampai ke tungtung Wetak. Lombok beda-beda, jeng uh, di anu. <kuh> <kuh> malah itu corona eh eh uh, jeng dinya setiap di daerah teh beda-bedanya jadi tomboraning setiap kabupaten di kabupaten nweh kabupaten gitu misalkan contohnya di garut sa garut beda-beda itu lo gatnah timulai pamongpek terlewi goong banyuresmi limbangan malang mungkin beda-beda setiap logat nantinya ternyata tomboraning kitunya antar wilayah antar daerah setiap daerah oke okay, beda-beda contohnya sumedang daerah dharma raja daerah situ raja hei gini ngancam ngaropi Kadieu lah ngaropi heula. Dia ngaropi heula geura sok tah cobian. Nah, kitu. Jadi beda-beda. Contoh kamari misalkan kurang ditelepon aya ye ya, contohnya conto eh, orang Tasik. Anjing teh acara naon? Nah, audio na we audio na. Ala. kok oh, enjing teh aya acara rapat di desa. Anjing teh aya acara naon? Alah, kok enjing teh acara rapat di desa. Tah <tuk> kitu. Ikh kemarin Enak, oh, di desa teh. Tah aya deui hiji orang mana eh, audiona ya, audio kemarin kurang sempat ditelepon ya. Penggalan-penggalan eh, eh, telepon Kemarin jeung orang eh, Jambang, Sukabumi. Kuma atuh anjing, agi wang teh mana wae? Duka abimata terang. Ah, mana job day atau mengdua gemwe, jeng du ga upami ayah, mana berte, ye yeah, seer. Nah, kayak gitu jadi lucu logat Sunda teh jeng logat Sunda tanya wajib kurang dimulai sabab naon sabab tt budaya salah salah, salah saya ciri khas anu wajib kurang dimulai jeng tong era makai logat Sunda komode makai bahasa Sunda misalkan ngomong jeng orang Sunda mah, eh ngomong jeng orang Jakarta mah, mungkin pasti ngarti mayoritas di Jakarta itu didominasi ku Orang Sunda, jeng, orang Jawa gitu. Jadi, bahasa Jawa, jeng, bahasa Sunda, teh. mau orang ngomong, jeng, orang Betawi, jeng, orang Jakarta, pasti ngerti. Jadi, tong era, make bahasa Sunda, bahasa jadi bahasa loma, jeng, orang Sunda nih, eh, budaya, Lur Nah, di samping logat, ayah dari kata-kata atau bahasa, anu memang, eh, di daerah lain. Jadi, kata-kata kebiasaan, -kata nah, misalkan di Tasik, Ciamis, mah ayah kata Ciliwura, nah, Ciliwura, padahal lamun di kata-kata nu biasa. Nanti, te, tetek Ciliwura, teh, lalawara, Syama. Caliwura ini gak gak bahtehin deh "Aha, ya, siapa Caliwura ih aduh <laughs> jadi Caliwura teh?" Kata-kata daunnya, kata-kata lalawora, lalawora la -la teh, bahasa Indonesia, eh, nah, Nah, oh, ya bahasa Indonesia lalaworate tulislah di kolom komentar. Iya, triste connect Nah, biasanya tasiknya tasik dah di daerah lain mah calebu ratelah mau ejaan bahasa Sunda mah lalawora nah, benar-benar Tapi memang dah kebiasaan berada di daerah Wetan, daerah Sunda Priangan Timur mah calebu ratelah Terus Terus ayadi Daerah Timur kene, Nya Timur Jawa Barat, Periangan Timur, Purun, tuh <guluh> enggak aing maunya ngadengin kata Purun, teh mimpiin wajah dengit, teh ti orang Tasik, jeng orang Ciamis, aing mengerti Purun, ei, gara modal si aite, ah aing mata ke Purun, nah jeng modol Purun, jadi kata Purun teh kerhoream, mun ejaan bahasa Sunda. Uh, e ejaan bahasa Sunda dina kamus bahasa Sunda nya purun teh hoream sarua jeung hoream hoream purun nah, tapi orangnya uh, di Sumedang mah ada ah hoream ah aimah keur hoream ah aimah keur purun sarwa wae tapi di daerah ditu mah kata teh kata hoream teh jadi purun Gitu cideug cideug sih mah tah cideug sia mah jadi kata ciduknya, orang pernah ada yang ngerti orang e, kuningan atau majalengka, tapi loma nya bahasa loma ciduk, su, ciduk sugan masih ya, etalnya. Ciduknya juga bahasa kasarnya bahasa anu sebenarnya. Gelo sih tajiga gitu sarap eh, ta, ih gitulah jadi kata kata kasar cuman diperhalus jadi e, dikemasnya ku e, bahasa Sunda gitu kebiasan kebiasaan anu muncul Dina bahasa Sunda ciduk ciduk terus ayah kata engkin dah maengkin engkin <laughs> teh jika engke tapi bahasa lemes gitunya jadi teing mah jadi engkinnya lah engkinnya yeah. tepurun tapi bahasa anu lemes nanya tanu ayah di ajaan bahasa Sunda nya engke e, lemes Nya lemes, kasa sama, cuman lamun, mungkin leb, terlalu lebay, cek kurangnya rekan kasa Mohon Mungkin penginten, di, nah, segitu geng, geng lemes sebenernya mah, Mohon tong di lebay-lebay jadi mungkin, mungkin jadi mungkin gitu. Tapi ayah, kata-kata misalkan di Sudaira Subang, kayak jadi mungkin, jadi seolah-olah, bahasa lemes sebenarnya. Tapi da, memang, bahasa daerah, lain bahasa lemes, ita, tapi bahasa daerah anu muncul di daerah-daerah Masing-masing misalkan di Subang gitu. Di Sumedang, ayah sih, beberapa daerah gitu. Sedang, tasik. Uh, Cianjur suka bumi mungkin mungkin daewuh sebenarnya tapi bahasa, bahasa bahasa daerah. Nah. Terus misalkan kata kajelu tekajelu tekajeung tak tekajelu. Biasa kajelu itu kata kata nu ke orang gak ada nengti urang Bogor. Cikcong <coughs> si, ngacung, ngabsen orang Bogor tak. Cita kajelu teka nah tekajelu atau tekajeung tak tekajeung itu ta, tekatingali atau lah mau di bahasa sunda. Orang banyak, teka jele te teka dulu, jele jeng dulu hampir jadi teka tingali. Tambah kasar, Sundana Sundana kasar pisang. Asia teka jele, teka kasar pisang. Terus biasana lamun mau di daerah sok ayah, komo di daerah majalah yang kama kata-kata anu keluar, anu no aneh, anu alin aneh. Jadi kata-kata keluar -kata nanti sok ayah kata ji, ji. Nah ya, siapa gitu, ngingan, ji. Gi. Kita <laughs> biasanya ada di Majalengka, nah, geningan tiki itu si Eta mah, nah, geningan, peperosotan kade Eta, bising kehujanan, <laughs> kata Kakaji, uh, muncul di daerah Lengka. Majalengka, gaji Jih. Tapi di Panjalu, cia misuk aya, ah, kata jiznya, tapi jizna teh di kagak ku kata di, atau di Makarawang, biasanya di, ini di, gitu, <laughs> gitu uh, eh, kata-kata anu biasa sering muncul di kurang sunda gitunya ya, masing-masing di daerah na, terus kata daang, daang tuh ya. namanya, daang tuh dahar daharnya biasanya muncul di daerah Bogor, Bogor, nis daang cang, nis dahar cang, kasar ya, kasar bisa daang, ta iyo. kata anu non nggak nonton, sarua, artina cuman beda penulisan kata bae jeng wae padahal hartina sarua bae jeng wae gitu. di daerah sumedang kita wae di daerah Cianjur sukabumi purwakarta karawang bekasi kita bae bae jadi ku bae nya mana sih anu bener gitunya wae atau bae sebenarnya dua-dua anak sarua sarwanya ayi hartina nama, ngan cuman cek kamus bahasa sunda cek kamus bahasa sunda cek loma wae gitunya ih kamana wae ih kamana bae man tuk -tuk itu ih kamana wae da wae nanyakan aja gitu laman bahasa Indonesia. sama kamu kemana aja kamu gitu. eh mana kemana mana waeh gitu dah baik mah lamun dilarapkan bahasa mah bahasa Sunda mah baik mah jadi jadi di di gitu ih nyaken baik wae dah ih nyaken baik wae gitu antep wae tak antep wae teh larapan tinu kata antepken waeh gitu antepken waeh antep antepken waeh gitu antep antepken baik tak tak gitu salah lain antep, antepken baik antepken baik tapi antepken wae jadi larapana tinu antepken wae. Nah mana sih nu benerna? Urang tuh bisa menarikkan mana nu bener, mana nu salah gitunya. Tapi etama tergantung di daerahnya masing-masing rek bae, rek wae wae. Cuman lamun orang nganana eta kata-kata teh kata, -kata, te, kata wae nu pasna gitunya. Karena nu benerna eta larapana kata wae tuh jeng e, diantepken gitunya. Jadi nguslah biarin. Udahlah biarin aja dia mah gitu. Yang uslah wae wes etama tak antepken wae si teh antepken wae te, gitu larapana eta. Etasih kurang masih nu bener mah. Tapi lah cek marane kira-kira nunggu no bener nunggu no mana soalnya tulis di kolom komentar jadi engke cuang Tuhan cuang tak aya di cuang engke orang benerken barengan nah bahas ngomong-ngomong masalah cuang tak jadi kata cuang teh eta mulai musa mual asal-masalnya tina orang eta biasanya diucapkan ucapkan jika ku kurang sumedang juga wing orang sumedang katanya. tapi Arahnya heh, orang ngomong cuang, ini ka orang tasikmalaya, dari tasikmalaya sama uhu orang gitu, uwe, eh uwe cuang tapi urang ya cuang ulin ya, ya, gitu. ya cuang kemana? ulin ke mana? Ulin ke Nah tuh? Jadi cuang, cuangki. Nah, terus kebiasaan, ayah dehnya kebiasaan-kebiasaan orang Sunda, namun ngomong, ya Lamun ngomong sok kadang-kadang uh, hurufnya telalu istawa leh, jika bahasa uh, senok sendok, kudu nama sendok lain, senok, sendok, sendok, sendok, dan gini anak itu sendok ya, atau tam Tamal ban jadi tamal ban, jadi tambal ban gunung jadi tamal ban. Karena kamera itu kuno, kamera motor. Yuh, kempes Eh, ha, itu tamal. Gitu. Nah, itu, Juga gitu bahasa bahasanya mr jadi mr. Tuh cain mr guys minucan nggak? Ya. Jadi karena memang ku cepet ya ngomongnya jadi lengit sawa lele ya. uh gitu Tinggal mana ngeda. Senal sendal ya jadi senal pan. Jadi kayak ngirung-ngirung seperti kumaha gitu ta. Jangan dehnya, orang paling kumanya asal kada ingin tenginah gitu karena Cili Namun misalkan orang sunda ngomong bahasa Indonesia gitunya. Jadi kata tinggalnya yang gaul gitu tah. Jadi sok kadang-kadang di non dicampur aduk ih adik kamu kenapa K ih adik kamu kenapa ke aku teh gitu gitu teing gitu ya <laughs> jadi kadang-kadang kayak -kadang yang gaul tapi logat makai logat bahasa Sunda gini nggak Sok kayaknya lamun ngomong bahasa Indonesia tapi make logat bahasa Sunda ehm, kamu mau kemana dah kemarin teh ya ehm, dah kemarin nggak ada nggak ada siapa-siapa di sini mah ma. yeah. sama logatnya logat bahasa kabaret nyawa teh namun logat bahasa kabaret juga kumaha nah iya mana caranya alpalnya jadi logat bahasa kabaret dia juga kia di di populer karena Kang Ibing, gitu ya. almarhum, Nih, jadi begini ya. Kalau kamu mau jalan ke sana, tidak bisa seperti itu. Tahan, gitu. Jadi, bahasa-bahasa e, teater, gitu ya, bahasa logat teater, juga gitu. Padahal, realita, nah, logat logat bahasa Sunda itu, gitu, tiga lowongan aja, gitu. So, mana nonton film-film, anu, ayah cuplikan bahasa Sunda aja, logatan e, bahasa Sunda nanti, bahasa Sunda anu. Teatrical gitu Karena mungkin Untuk dilogatkan gitu Kalau cobalah misalkan filmnya Dilogatkan bahasa Sunda, Kok juga luar biasa Nah itunya Campur aduk Campur aduk Gajeng bahasa Indonesia Jadi Hayang gaul Ketinggalin alus gitu Jadi Ngomong make bahasa logatnya, logat. Misalkan misalkan di bahasa gaul di Jakarta mana, ayah orang jaksel, kayak, jaksel, jaksel. Ta orang gaulnya. Tadi itu, mudahnya orang Sunda, orang ngilu yang jadi gaul, tapi makanya logatnya, logat Sunda. <laughs> Tapi jika aing mah alus lah baya. dan memang bahasa Indonesia bahasa-bahasa pemersatu gitu ya. Biarlah, mungkin, sa bisa mungkin, orang teh kudu memahami, Kudu hafal bahasa Sunda gitu ya, untuk bahasa, nah, kudu, kudu hafal, kudu, kudu paham, sabab naon. budaya orang, teh, wajib, kurang dibumbung sabab naon. sabab hiji bangsa, kalau nitan jati diri, nah, lamun budayanya, gus, di palire. gus diperhatikan gitu. Lanjut, eh, lanjut kamah, mana itu dah udah, udah, udah, ah, lumayan durasinya. Ya, panjang teingnya, bising marane Eh, uh, rek mere challenge nya Ka marane, anu bisa nggak Anu bisa nggak jawab? Ah, wah, hadiah kan. Nah, hitamnya hadiahnya emang pahala. Ini nubisa nggak jawab ya? Gue boga kata-kata ya bahasa Sunda, tapi kumane. Sok di bahasa Indonesia kyen. tulis di kolom komentar. Nah, kata-kata kagok kata kagok, bahasa Indonesia nendangon. Apakah tanggung, apakah naonnya? Tapi kata-katana ke, eh, uh, si Eta mah nggak gokan. rek ya, maju. Eh, ya. nah, uh, si Eta mah nggak ya, maju. Awas, atuh to ngagokan, nah. Bahasa Indonesia kan, tulis di kolom komentar, di kolom komentar, terus di kolom komentar, bahasa itu naon, bahasa ngagokan naon, kuring giwang himawang, tong hilap subscribe, like, and share, budayaken budaya orang Sunda sampurasun giwang himawan assalamualaikum